Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, les alarm dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru, dan bahagia dari idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha leslar di persahabat ya hashtagnya ini sudah masuk di jajaran trending kita mendapatkan info dari akun sabar dengan skor leslar di simak persahabat di urutan ke 36 di akun twitter hashtag leslar di Sophie, ini sudah masuk jajaran trending yuk, udah masuk jajaran trending nih gaspol friend di burung biru wow, masya Allah banget ya, idola kesayangan kita memang dukungannya luar biasa dari Leslar Rovers yang sangat tentunya kompak dan solid Di postingan ini pun ada kalimat Caption yang dituliskan oleh akun Saberiting Underscore Leslar Bisa dong kita dorong sampai puncak Ayo semangat terus ya untuk selalu dukung Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Jangan sampai kendor, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita Berikutnya juga persahabat, kita simak keunggahan ayah kejor sebelumnya yang memposting foto ketika ditangkap polisi ini persahabat ya, hingga mengagetkan tentunya semua para sahabat. Salah satunya dari Lida Rara nih persahabat ya, yang ikut kaget dan memberikan tanggapan di kolom komentar. Kita simak ke komentar dari Lida Rara. Ya Allah, kaget perkiraan kenapa Abah katanya tuh. Ya <tuh, Rara aja sampai kaget segitunya ya saat melihat postingan foto Ayah Kejora ditangkap oleh polisi. Ini hanya hiburan saja, ya, karena bakal ada kejutan spesial dari channel YouTube-nya Ayah Kejora Channel yang akan menyuguhkan. Karya terbaik, single, terbaru dari Ayah Keciora. Kita support dan dukung ya. Mudah-mudahan karya terbaik Ayah kejora ini banyak diminati oleh kalangan semuanya. Amin. Berikutnya perselamat kita simak juga. Ini ada momen spesial di vlognya Leslar Entertainment ini Lucu dan seru banget ya, persahabat ya Ini pastinya kalian ketawa habis nih melihat postingan Vlog yang sangat luar biasa disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Di momen ini persahabat, apabila menjadi karyawan di rumah Leslar Aduh, Masya Allah banget ya Dengan spontannya Les kejora Itu mengatakan ini siapa sih persahabat ya ini sih bikin kita ketawa bahagia ya Masya Allah ada aja kelakuan dari Papa Bilar Yang selalu membuat happy fans sejatinya Semoga rumah tangganya selalu harmonis Selalu romantis dan selalu langgeng bahagia Amin Dan kita lihat juga persahabat di postingan selanjutnya Vitamin bahagia sekali di momen acara Sofi malam hari ini Langsung disuguhkan dengan goyang sofi dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Waduh, semangat banget ya Bunda Lesti, Masya Allah Kita bahagia sekali karena penampilan idola kita malam hari ini memang cantik Dan sangat ganteng sekali Masya Allah ini wajib trending nih persahabat ya Kita doakan selalu terbaik. Semoga pasangan Lesti dan Rizky Bilar ini bisa trending malam hari ini Amin Komen video ini pun persahabat diunggah atau dari kembali oleh akun senal putih underscore Bilar Simak juga di kalimat caption yang dituliskan Goyang Sofi bersama Leslar Si kakak pakai kacamata makin meresahkan Jangan lupa nonton pandanya abang di TV ya Tuh, sahabat Jangan lupa saksikan acara Sofi sampai selesai Karena kejutan bayang sekali yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita malam hari ini Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya video informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh